mojo cantik Mojokerto rasa Bali. ngge usarung go siji sudah kita sudah kita sudah, sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah badan, payan, mas, mas. yang tahu dan terima Dari ya, Om Asthastu Om mungkin wonten acara kada ngubur no? yeah, ada ada ini kan masih mengaturkan gitu mm -hmm. mm -hmm. nggih ada, ceremony, ada ritual, mm -hmm. yang masih ada mm -hmm. karena musim ini kita yang 10 10 orang mm -hmm. musim masih kita bagus bilang jangan, -jangan. Oh. Oh. Oh. 비싸게 하면 di Allah, uh, teruskan uh, <tuk> <in>. teruskan teruskan E kawiwitan sangga surya. dalam kalau mau. area pencaruang behind you. di tangan suara saya <laughs> yang prosesi penanaman jarum. lukat semua yang ikut sesi bab mangku Kamu sepastiastu Tunggu Ah, romo mengungkapkan melepet yang bersani saya <gat> <gat> okay. beserta berarti motor kalian biasa, biasa, perayaan hari raya jadi kalau perayaan mm -hmm. rangka dari rayay jepit biasanya di kita plastik gitu. mm -hmm. plastik itu di di sungai air mm -hmm. Tujuannya ya adalah kita mencucikan buanaatu, buanaati itu adalah alam ini, k5, ya diwakili oleh Dewa nawasana. Biasanya itu apa dewata nawasana yang ada di pura masing-masing itu kita balut kesembunyi. Jadi Dewa nawasana itu sembilan dewa, sembilan penguasa penciptaan, arti dalamnya yang tergambar dalam latar belakang baik peraya adalah tujuannya pembersihan suana aku nah, kita bawa dengan eh, hidup kendara yang masing-masing kita bawa ke sumber air oh, okay. kita melakukan bersucian bersucian alam yang dibagi oleh dewata nawasana setelah selesai kabinet satu saya ini, nyeti, itu hari ini ya. kan bisa nyeti sekarang itu tahun sangat ini ini termasuk perpacaran di kaya itu nah, ya alam juga. Dan kemarin kan ya, plastik. plastik, itu bersuci. Ya. Setelah bersuci alamnya kita bersama-sama tahu tiapnya yang kita ini untuk merayat dan kepada alam, apa yang kita hidup ini berasal dari alam, berasal dari sumber air, dari alam juga, dan panca dari alam juga. Semua yang kita lakukan diberikan oleh alam secara gratis dan itu diberikan oleh alam masyarakat kita mengambil semuanya dari alam kita manusia itu punya hutang kepada alam nah, pada saat tahun kesana itu kita nyau maksimal ya membayar hutang kita kepada alam nah itu tujuannya untuk menyeimbangkan agar kita itu lunas kita, kita kita tidak lunas kita nggak punya hutang kepada alam. Jepit itu masuk tahun baru, sarwa yang baru. Kita dengan dan hutang kita yang harus kita Kita baru, tahun dan kuat, dan nggak tahu persis mantap mantap mantap makanya sama di mungkin kita itu harus selaras dengan yeah. masing-masing. Nah, yeah. Kita perlu pada selaras dengan alam. ini kan dulu kita terus melaksanakan apa hari raih yeah. yang yang Sebenarnya dulu kan istilah agama itu enggak ada Si, siapa sih? Siapa? Nah, saudara atas warga muda yang kita semua diberikan kesehatan, kewarasan, kegiatan dan kesempatan untuk bisa hadir di sini melaksanakan upacara tahun yang merupakan rangkaian dan pada saling nyepi rangkaian harian tiadalah untuk untuk Mengeluarkan jagad layar, itu tidak hanya di sini saja, tetapi meliputi jagad Untuk itu, bermati yang mendapat kesempatan untuk meliputi bacaan dan yang kita kita juga lakukan. Untuk juga saking terhadap pemerintah, saking terhadap lembaga sama Mikasa jadi ada. ini? kopi? Oke. Sampun? apa? dan <tik> merupakan apa itu? saya mau